Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya banget, Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia atau segala sesuatu tentang Swedia Indonesia Hari ini kita dapat kesempatan untuk mereview salah satu produk asli Swedia yang berjudul Sudio ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang mengeluarkan produk-produk khusus untuk earphone ataupun speaker. Nah, tanggal 11 Januari kemarin mereka mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu NIO. Gimanakah produknya dan bagaimanakah reviewnya? Tonton video berikut ini! Jadi sebelumnya banget itu sempat memikirkan untuk membeli produk wireless earphone untuk kebutuhan uh, apa namanya bikin konten yang butuh wireless earphone pucuk ditiba ulang pun cinta pucuk dicinta ulang pun tiba jadi studio ini menghubungi banget untuk memberikan review tentang produk terbaru mereka yaitu Nio jadi video ini enggak disponsorin ya sama studio tapi mereka memang meminta banget untuk memberikan reviewnya terhadap produk terbaru mereka ini jadi kemarin itu barangnya udah datang dan sudah aku unboxing ya Aku milih warna hitam karena memang kayaknya lebih netral gitu dan lebih maco gitu Army itu juga bagus banget warnanya yang karena hijau Army Terus juga warna sennya itu adalah warna favorit mereka Emang lucu sih tapi kayak terlalu girly gitu loh kalau buat banget Oke Jadi ini udah aku charge ya Terus kita buka nih Tadaa Begini nih isinya Terus kita coba Dengerin Tuh Power on katanya Terus kita coba pairing Sama handphone Untuk bluetoothnya Jadi kita lihat Ini bluetoothnya tinggal ini-in -in aja di connect pairing successful. Di sini ada petunjuknya ya, user manual. Jadi kalau kalian memang bales baca, aku bacain nih di sini charging time-nya itu adalah satu setengah jam ini waterproof juga namanya waterproof oh cembok celoke gitu jangan dicelupin di air ya waterproof itu kalau misalnya kalian kehujanan atau cuman kena cipratan gitu jadi dia aman untuk temperaturnya itu minimum jadi nggak bisa kalau dipakai di minus 10 wah ini kalau Stockholm minus 15 belas nggak bisa dipakai ya jadinya. Untuk Bluetooth range-nya itu adalah 10 meter. Untuk play time-nya itu lima setengah jam. Eh nggak ngerti deh. Ini play time lima setengah jam sekali charge. Total play time itu dua puluh jam. Piemaksud hehehe <laughs> Setelah kita aktifasi Bluetooth-nya itu kita bisa play music. Hanya dengan sekali tombol Jadi kalau misalnya kamu mau play Itu langsung Next music itu Dua kali Coba aku cek ya Jadi klik sekali Itu play Oh klik dua kali itu ngulang lagi dari Awal lagunya Tapi kalau misalnya klik dua kali yang kanan Itu next aha jadi kalau yang yang kiri ini cuman e, ngembaliin lagunya dari yang awal gitu ya terus kalau tap tiga kali itu adalah yang kanan itu buat naikin volume berhasil gak ya soalnya enggak agak susah gitu karena kita harus pakai feeling untuk e, ininya ngekliknya selain nggak kelihatan pas apa enggak itu berarti terus juga kita harus ngepasin kita bisa pinter nggak nih untuk mencetin kode Morse jadi benar-benar tititit -benar. oke okay, nggak berhasil ya malangan next dia gimana sih beneran deh yang tiga kali ini emang tantangan untuk gedein volume ya tititit Nah, baru dia bisa naik volumenya. Tuh, tuh agak, tuh agak, tuh agak, tuh agak. Ya, yeah, salah. Terus kita mau nyoba nge-chilling, bentar. Tit, play dulu. Tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, Ih bisa, mati Ah oh, udahlah ya, susah mendingan kalian volumenya udah naikin dari sini aja Ini naikin, ini kecilin, susah Terus kita mau nyobain telepon ya Hmm siapa yang kira-kira udah melek jam segini Nanti kita coba, jadi kalau untuk telepon itu untuk ngangkatnya itu hanya pencet sekali, ting gitu kalau hold itu, pencetnya dua kali, dan kalau matiin itu, pencetnya tiga kali. Aduh, ini nih, untuk matiinnya susah. Di sini ada tombol resetnya di bawah. Di bawah ini ada tombol resetnya. Jadi, kalau misalnya kalian mau ngereset factory setting, itu di tombol ini dipencet tiga detik. Untuk earphone-nya ini, untuk apa namanya size-nya ini bisa dirubah-rubah ya? Kayak tadi waktu unboxing, itu disitu ada 4 size untuk kuping kalian. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, jadi kalian bisa adjust dengan melepas ini dan digantikan dengan size yang lain yang ada di uh, starter pack-nya dia gitu. Jadi kalian bisa tinggal ganti aja gitu. Kalau misalnya nggak pakai ini, kayaknya kayak merucut-merucut gitu loh, kayak lepas-lepas jadinya memang lebih aman biar lebih keset gitu ya kalian harus pakai untuk rubbernya ini. Sebenarnya ini juga termasuk yang cukup populer juga di Swedia ya, karena aku beberapa memang udah ngeliat dari orang-orang yang make produk ini di jalanan tuh. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama produk-produk Scandinavian kalian bisa beli ini bahkan websitenya ini luar biasa banget websitenya itu ada bahasa Indonesianya keren kan kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli produk ini mereka dengan baik hati memberikan banget kode voucher jadi buat kalian yang mau membeli produk ini dari Indonesia bisa banget dan free shipping dan garansi selama tiga tahun untuk semua produknya kode voucher yang bisa kalian pakai adalah Ingat ini, kode voucher ini belum ada tanda expirednya Maksudnya belum ada limit expirednya Jadi kalian bisa pakai kapanpun Kalau kalian nonton video ini mungkin tahun depan ya coba aja lah ya Siapa tahu masih berlaku gitu Jadi dengan kalian membeli produk ini Kalian juga berkontribusi untuk menanam pohon di Kenya Sebagai environmental support Kode voucher ini berlaku bukan hanya untuk yang seri Neo aja, tapi kalian bisa cari lihat aja di websitenya. Mereka punya juga yang seri TOV. Itu keren banget, e, ininya desainnya. Itu dia produk-produk dari studio yang bisa kalian beli dari Indonesia dengan menggunakan kode voucher Ngatini Kalian juga bisa mendaftarkan produk yang sudah kalian beli ini di websitenya mereka Dengan begitu selain kalian dapat tiga tahun garansi Itu kalian bisa dapatkan tiga bulan additional atau extended warranty Jadi kalian bisa dapat tambahan tiga bulan gitu loh untuk uh, garansi pembeliannya Berikut ini adalah video setelah aku pakai selama 3 minggu. Barusan aku telepon temanku dan ternyata susah pengendalian uh, untuk di pencet-pencetnya pakai di sininya untuk angkat telepon dan untuk matiin teleponnya Nggak tahu mungkin harus disetting tapi aku tadi nyoba langsung nggak bisa untuk matiin untuk Uh, ngangkat telepon juga nggak bisa, tapi untuk besarin suara itu malah bisa gitu loh. Terus suaranya tadi juga sempet berubah kayak robocop gitu, jadi oke gitu deh suaranya dari uh, temanku itu berubah kayak robot. Terus aku disconnect dan aku connect lagi, baru suaranya berubah jadi normal lagi. Jadi nggak tahu deh masalahnya di mana. Terus juga uh, ini udah sempet aku pakai juga untuk sehari-hari Jadi uh, aku dengerin pelajaran bahasa Swedia Sementara anakku dengerin atau nonton TV gitu terus aku juga pakai untuk aku nge bukan nge untuk aku olahraga sendiri di rumah karena biasanya kan TV dikuasai untuk nonton kartun atau lagu jadi aku harus punya earphone sendiri untuk dengerin dari instruksi si instrukturnya yang ada di online atau YouTube karena aku cuman bisa olahraga di rumah kan Aku biasanya kalau misalnya lagi ngomong anak, aku pakai satu earphone. Untuk satu earphone, yang satu lagi aku pakai untuk iPad, yang satu aku pakai untuk handphone. Jadi pernah aku pakai dua-duanya, ternyata yang satu masih pairing di gadget yang lain, jadi yang bunyi cuman sebelah. Aku juga pakai untuk jalan-jalan di kota Jadi kalau aku sama si anak bayi jalan-jalan ke kota, aku dengerin musik gitu Tapi kayak suaranya tuh kalah sama suara kendaraan yang ada di jalan gitu Karena aku jalan kan di pinggir jalan banget gitu Dan berisik banget Tapi sebenarnya secara keamanan sih jadi aman ya Karena kita nggak bener-bener dengerin musiknya aja gitu jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin musiknya sampai kencang banget, itu mungkin harus lebih dimasukin ke dalam untuk earphone-nya ini ke dalam kuping biar lebih mantep suaranya. Tapi kalau misalnya dimasukin biasa aja, dia nggak terlalu kedengeran. Kelemahannya mungkin kayaknya lebih di aku ya, karena aku nggak terbiasa pakai earphone wireless kayak gini. Jadi aku tuh suka kayak kejatuh Beberapa kali tuh udah jatuh ke lantai, ke tanah gitu Dan aku takut banget lecet gitu Karena memang bahannya kan gampang lecet ya Jadi aku kayak kesenggol sama rambut Misalnya aku mau perbaiki rambut gitu Atau aku kan pakai topi, pakai jaket Dan kadang-kadang kesenggol bagian jaket atau shawl gitu Jadi dia jatuh Dan untuk kotaknya sendiri ini juga Kadang-kadang takut lecet gitu Karena dia masuk ke kantong Terus kantong kadang-kadang juga masukin kunci gitu Jadi kayaknya sih masih bagus ya Tapi mungkin semoga mereka kasih casing gitu Jadi biar lebih aman gitu Dan lebih tetap mulus Oke okay, jadi gitu review setelah pemakaian aku selama kurang lebih 3 minggu Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Hei Nah